Fasal atali tukang nomor telu Iku fi adabihi yang dalam nerangakan adab puasa Iku fi adabihi yang dalam nerangakan adab puasa Adab adab puasa Wahia utawi adab adab Wahia utawi adabuhu ikusittatun ananam ya. Sittah niki Ijtihade Sehizuddin ya. Sehizuddin tentu yang ulama yang lain mengatakan sijar kan anak itu misalkan ya apa-apa namanya juga istian makanya kalau pengen pengen tahu sebenarnya berapa sih adabnya ya cari sendiri di hadis, di quran, nyari-nyari sendiri kita nggak ada waktu untuk nyari sendiri ya manut utbah ini ulama, rasangil siji ahaduha utawi sal jini sitah iku hebzul lisan Hifdzul lisan wal jawarih anil khalafa. Iku ngreksa lisan wal jawarih langgota pira-pira anggota badan anil mukhalafati saking persulayan. Salah satu adabnya adalah menjaga lisan dan anggota badan dari perselisihan. Liqolli sallallahu alaihi wasallam koro dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantasabane wong Ikulam yada orang ninggalakan sopeman kaulah zuri ing ucapan kang rusak wal amalan orang ninggalakan ing amal pihik kelawan zur valisa mengkorano ikulilahi tetap kedua Allah hajatun utai hajat nggak ada urusan fi ayatnya eng dalam Arab yento ninggal sopeman to amahu ing panganane man wasyarobahulan ing omnane man Niki tenggini bab Babuman lam yada Qawla zur wal amal bihi Fisomi Nabi Hurairah ya tenggini Bukhari Terusnya wong sing Puasa tapi ora gelem Ninggal ucapan Allah Ora gelem ninggal Apa perilaku Buruk maka Allah tidak ada urusan sama sekali Untuk apa maksudnya Untuk memberi Pahala Meskipun ia sudah meninggalkan makan dan minum Artinya oh, ia secara fikih sudah sah Tapi ada, apakah Allah lantas memberikan pahala? Dia hanya sekedar baru atud baru Tidak apa namanya tidak ada urusan sama sekali semua. Ya Wah udah kamu berarti sudah melakukan tugas anda tapi nggak ada reward sama sekali. Mungkin begitu maksudnya mungkin begitu. Karena ya di, di hadis lain pun kita juga uh, nih, di, di bawahnya juga ada nih. al uh, Ya memang secara fikih tapi secara adab ya nggak ada isinya sama sekali. Tegasnya tidak tidak apa namanya puasanya tidak punya tidak punya makna sama sekali hanya lapar dan apa haus yang dia dapat hanya lapar dan haus karena apa ya tetap tiap ibadah ya, tiap ibadah pasti punya makosit ya. makosit salah satu adabnya adabnya adalah lisan wal jawareh karena alisan wal jawarih itu punya andil dalam makosidu syariah yaitu hibdul irat dan hibdul nafas. Hibdul nafas jelas al jawarih ini dikekang oleh puasa untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Misal memukul, membunuh dan seterusnya. Alisan juga begitu punya andil dalam makos syariah hidul nafas eh, hidul aqirat untuk menjaga harga diri seseorang ya memang doruriyahnya adalah haramnya kok haramnya zina dan seterusnya termasuk hidul lisan juga untuk tidak mencela orang maka dengan berpuasa seyogianya ini apa punya punya, punya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 Koim min kiami saking melek uh, saking apa kiamul lele koim iku asahru sekedar begadang, Hany, apa namanya bagiannya deweke atau hasilnya itu hanya sekedar melek bengi hanya sekedar begadang saja. Warubasa so iman lanake wong sing puasa hadhu ikut tawi bagiane nasibe soim min kiam Sangking puasane siswa, itu Alju wal Ash. Hanya sekedar lapar dan ngorong. Dan haus. Artinya tidak mendapatkan uh, makna atau pahala, kebaikan apa-apa. Sarafiki, iya sah. Baru Atutima, iya baru Atutima sudah tidak ada hutang lagi. Dan tidak batal. Nggak batal. Kalau dia apa namanya? Kaulazur atau amal bizur. Nggak batal. Nggak batal. Nah, secara sapi nggak ya enggak batal Tapi ya itu puasanya tidak ada isi sama sekali Karena dia sudah kehilangan adab daripada puasa itu sendiri Dia sudah kehilangan hikmah daripada puasa itu sendiri Dia sudah kehilangan fawaid dan makosid daripada puasa itu sendiri Apa artinya puasa kalau cuman hanya menahan lapar dan menahan haus, pasti punya dampak spiritual dan dampak sosial. Sosialnya kayak kemarin ya, kalau orang sudah puasa, pasti punya rasa empati karena dia sendiri merasakan betapa letihnya kelaparan, betapa letihnya haus, maka dia punya empati untuk bersedekah kepada sesama. Itu ke apa namanya kepedulian, apa namanya meningkatkan ibadah sosial. Ada, ada juga spiritual dia tidak menyakiti orang lain ya sama saja sosial juga ya spiritual apa namanya bukan makhbuh obudiyah bukan makhbuh obudiyah tapi juga ada dampak sosialnya termasuk tidak melakukan apa mengekang diri daripada perbuatan tercela baik lisan maupun anggota badan atani utasi nomor loro ikhuda duaya nalikannya dan undang maring panganan utawi Wong Wong sing. Lagi puasa, Ini lagi puasa. lagi puasa kita Karena apa lika uli kerandaue kanjeng Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya ya. Dan ajak sopo wong, sopo hukum salah si jenis ragaape. Ila tuh amin maring makan makan. Wawa Hale utawi ahad ikuswo imun lagi puasa. Kebetulan ketika diajak untuk makan makan, dia sedang berpuasa. Faliakul mongko becik ucapan sopo ahad ini stune iku ikuswo iku sedang berpuasa. Ya kalau diajak makan makan, ya bilang saja saya sedang berpuasa. Ya guru lutur Sapa so'im Dalika yang mengkono alqaulu qawlu ini so'im Iktidaron kerana Apa namanya Ya iktidar Minta izin untuk tidak menuruti ajakan Minta izin ilad da'i untuk tidak meruti Ilad da'i maring wong sing Mengajak Ya mohon maaf atas si tidak itu ya udur atau apa namanya minta izin untuk tidak menuruti ajakannya. Supaya apa li Allah yang kasih ros. Dapun yento ora detika pecah opokol buhu artine wong daiwau. Supaya tidak menyakiti hati orang yang mengajak makan-makan tadi. Laseki fa'in kho fa'ariaa. Kalau Faizhovam mongko lamun wediso posoim Arya aingria puasa kan kita sudah tahu ya kemarin puasa itu ibadah sing notabene relatif lebih jauh daripada tindakan ria karena dia bukan ibadah fi'liyah maupun kauliah karena dia apa ibadah sing merupakan terkiah sing bangsa ninggal. Okay. bangsa ninggal perbuatan bukan melakukan perbuatan. Nah sudah enak bawa itu terbebas dari riak, karena nggak ada orang yang tahu nih kalau kita puasa nih, nggak okay. ada yang tahu. Nah kalau dia puasa tapi diajak orang dan dia takut riak bagaimana solusinya? Warah mongko nylemo moraken atau mongko berkilah dengan omongan sopowong udren kelawan udur kelawan alasan untuk tidak mau akhara kangun kangune, eh. aduh mau wis eh, mangan kan wis mangan, niku boten boten bohong ya atau bohong dikatakan bohong bisa saja tapi tidak dikatakan bohong karena kalau dalam alquran lupa Sepenuhnya. Dia tidak berbohong, tapi nyelemoraken omongan, kira-kira bahas yang lain atau dia beralasan yang lain, nggak apa-apa. Oh, tadi sudah makan, tapi dalam hati tetap bilangnya, iya memang sudah makan ketika sahur, maksudnya begitu. Tadi sudah makan, nyelemoraken. Nah, apa ya? Sepenuhnya, tambalakoniku anten. Bohong, teng teng fatul muin juga ada. Tenggeni bab, kenapa Aiman? bukan Aiman, bukan Aiman Hai, hai, mau amalah Kita belum mau hai, Ora bohong Tapi hai, hai, hai, hai, hai, hai, atal itu Utaisi nomor teluk adab yang nomor tiga Ikumah, mah iku perkara yakulu kangen dikel Hai tegas uh, Bagaimana Ida Aftar nalikani buka puasa sopo Soeb wahua utawima yakulu Ida Aftar Ikumah hadis ruwi kang diriwayatkan anhu saking kanjeng Nabi yang salam anau tunai kanjeng Nabi iku kana iku anak sopokanjing nabi iku yakulu ngendikan sopokanjing nabi ida aftar nalikane buka puasa sopokanjing nabi dahabat doma'u wabtallatil uruk dahabawis ilang opa'ad doma'u kehausan ya wabtallatlan wis basah opa'al uruku peluh atau urat nadi atau peluh saking warg dan dan hilang dahaganya, seger, sudah seger. Wathabatalan wis tetep apa al-azru ganjaran? Insya'a lamun ngerasa'akan sopa Allah, wusti Allah. Ini adabi ketika, ya tentu setelah bismillah. Bismillah, dahabatoma ya. umtali uruk, wathabatil ajru, insya'Allah. Terus waruhi Aydun juga, itu idon halimana anna husna kancing nabi. Karena iku sopa kancing nabi, iku yakul ngintikan sopa, ya sopa kancing nabi Allahumma laka suntu wa ala aftartu Allahumma Doa Allah laka Laka Laka, laka man, Bukan manfaat ya Karena ibadah kita itu nggak ada manfaatnya Apalagi apapun untuk Allah Laka Maring Panjenengan, saya persembahkan sumtu laka karena laka Maring Panjenengan, kedua Panjenengan sumtu puasa sampai Wa ala riskiya kalian netepi ngatasi rizki Panjenengan, after tu buka puasa sampai insun. Mau malakas sumtu, mestinya ya ada riwayat atau aurat atau dikirsing lebih komplit ya. Allah malakasum tuh bisa bantu ala rizki aktor tuh. Di sini tanggene riwayat pun dene Abu Dawud Nasai Daruqutni Hakim Baihaqi Baqawi. Ani Ibnu Umar. Sunahan-sunahan ketika buka puasa. Wa fi haditsin akhar lan iku tetap ing dalam hadis yang lain. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warozaqoni fa'f tortu alhamdul teska bel puji kulillahi kagungani allah aladikang a'anakang ngupai pitulung ngupai anah sopo aladini engson fasumtu nuli puasa sopo ingsun atas pertolongannya atas i'anahnya saya bisa berpuasa warozaqolan ngreskeni sopo aladini engson fa'f tortu maka bisa buka puasa sopo ingsun Ih dikir dikirnya, aurat aur, apa dikir dikirnya? Arabi, autaising nomer papat adapt sing nomor papat ikumat. Perkara iftor kang digawe bu buka puasa aleh. Apa yang baik dibuat berbuka puasa? wa huwa utawi ma iftor aleh ikurutab kormatelas autamer utawa korma kering dan nabi nabi buka puasa kembang sapa kanjeng nabi salat magrib buka puasa dingin Ala rutobatin ngata si piro-piro kurma teles. Faimyakun mongko laman oratin nemu opo iki lah. Rutob fatamaratin mongko buka dengan kurma kering kur, piro-piro kurma kering. Dan saya kira Faimyakun juga ya hasa mongko neguk utawa e, ngunjuk sope kajeng nabi hasain piro-piro tegukan minma insa king. Ya kalau enggak ada ya. Wa qala lan ngedhikan sopo Nabi alaihi salam idza kana nalikani ana sopah ahadukum sasi ni sharakat eh iku soa iman iku wong kang puasa falyuftir becik buka puasa sopo man ala tamri ngatasik kurma kering fa yajid yajit fa ma mau kalamun ora ana ya ma ngatasik air. fa nal ma'am mongko sune air iku kang suci Okay. Kurma niku tamr niku kalau tenggene fikih tidak sekedar samar tapi ada ilah yaitu iddikhor bisa tinggal awet-awetan. Sekarang buah-buahan sing bisa uh, sing bisa tinggal iddikhor apa? In Indonesia uh, awet-awetan. Dia akan sampai kering masih bisa dimakan sama seperti inap bisa jadi kismis kalau ketika kering di sini apa ya buah yang awet sampai kering bahkan kurma itu lembek pun kan pertama kan masih teles ya kalau di sini kan pisang kalau udah lembek udah nggak enak ya kalau kurma lembek pun enak mulai dari keras lem, lem, ngelembek sampai kering itu masih enak. Di sini apa kira-kira buah yang bisa buat ittihar seperti itu? Ya. Susah menemukan, maka ittiba tengene kajenapi okay. Apakah ini makkuliatul makna sehingga bisa dikiaskan? Apakah ghairu maquliyatul makna sehingga ini apa namanya khusus alat tamr warutop saja? Makanya, banyak juga tegeri literatur fikir. Juga ada Sunan, sunan apa namanya, kesunahan-kesunahan diilhakkan. Ya, kalau kalau kita kiaskan faktor makuliatul maknanya susah, maka diilhakkan pada perkara yang mana ketika di bab zakat itu juga bukan hanya sekedar manis kalau yang manis banyak ya kalau yang manis kenapa kanjeng nabi nyebutnya tamar sama rutop nggak yang lain kan begitu ada faktor intihorn terus boleh kita katakan juga rumah kuliyatil makna tamar itu tidak makuliyatul makna artinya tamar ya tamar ya gairumak makna kalau tamar ya tamer. Kalau enggak bisa di mana-mana pasti ada air. Sekarang tamer sudah banyak. Teng pasar Wis Wisana. Sekarang. Jaman dulu ya susah sekali untuk mencari di pasar. Di Indonesia sangat susah sekali. Sekarang sudah banyak. Maka. Ya, sekarang sudah aksesnya sudah mudah untuk cari tamer. Kalau dulu ya kita cari ilhak yang lain. Oh yang manis. Oh yang bisa ibtikor. Oh al-homis kang nomor lima wasa di sulan sing nomor enam ikut ajil fitur ikundi dinginaken buka puasa watak hiru sahurilan ngakhirakan way sahur man sahur Hai liqaulis Allah salam keren dawek anjing Nabi Shallallahu wasallam tasaharu fa innafis sahuri barokah tasaharus Sahur sapa sira kabeh fa innana fi sahuri makustuhuna iku tetap ing dalem waktu sahur barokah out barokah. Ya. Ya kana tadi ya nah, eh nanti oh nggih wonten makke wonten hikma Kenapa kok harus di akhirkkan sahur? Tuh kenapa harus dicepatkan buka puasa? Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihissalam laya zalu ora gingsir-gingsir sopan nasu menungsa iku bi khairin tetap kelawan kebagusan. Ma ajalu selagine. Nakjil selagine. nyepetakan al fitra nggawe takjil al fitra ing buka puasa. Wa qolalan gdhika sapa Kanjeng Nabi alai salam Kala ngendika sapa Allah Azza Wajalla, ya diskusi berarti. Ahabu ibadi ilaiya iku ajaluhum fitron, ahabu tawil duluih demenaken sabai ibadi ibad ingsun ilaiya maring ingsun. Se apa namanya hamba-hambaku yang paling saya cintai adalah ajaluhum. Iku, iku kang luih nyepet nyepetinnya ibad fitron eng buka puasa. Paling baik atau paling yang saya cintai daripada hambaku adalah yang mencepa, mempercepat buka puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad kali Imam Tirmiti. Sanadil semestinya doif tapi banyak hadis yang menjadi syawahid. Syawahid itu redaksinya mungkin lain atau punya pemaknaan yang sama, punya punya konten meskipun redaksinya berbeda, kontennya sama, nah ini bisa menjadi kuat. Terus waqalah diku sapo Kanjeng Nabi alai salam la yazalu. Ora gingsir-gingsir apa adinu ad iku Apa adinu ad agama iku iku tetep pertela. Gesit syare pertela. Maajalah selagi na'jil selagi nenyepetaken, siapaan nasu menungsa al yang buka puasa ya. Apalagi sekarang banyak yang berburu, berburu takjilan, terus nyari, apa nyari takjil. Ya biarkan begitu. Meskipun kita boleh berpendapat, sebaiknya mengajilah, menyambut buka puasa dengan kegiatan yang sifatnya ibadah. Loh jangan salah orang berbondong-bondong nyari takjilan gruda gruduk ning pinggir Itu juga termasuk salah satu daripada layazalu ad-dinu dohiran Oh orang-orang pasar tahu bahwa orang-orang ini sedang berburu takjil Sedang berburu ma apa, makan makanan ringan yang untuk berbuka puasa Hanya orang tahu semua Oh ada adat, ada kebiasaan orang Islam yang merupakan ibadah, yaitu puasa. Maka agama akan selalu berakhir. Coba kalau kita akhirkan, e, maka bukan-bukan, bukan bukan lazim ini tidak menjadi dalalah iltizamnya, tapi memang ketika kita takhirkan ya sudah keadaan gelap maka tidak begitu nampak ya, syiar Islam bahwa dalam misalkan bulan Ramadan orang pada berburu takjil. Ya memang kita boleh saja mengatakan sebenarnya syiar lebih bagus ngaji Quran lah. Atau apapun lah bisa saja tapi apakah ini menyentuh apa namanya kawasan-kawasan yang eh, situ adatnya tidak mengaji Quran ya. Di situ jauh daripada kalangan pesantren, kan bisa saja. Maka orang mengetahui orang Islam sedang berbondong-bondong berpuasa dengan tanda bagaimana? Dengan tanda, oh kalau mau menjelang maghrib mereka berburu, takjil mereka berburu makan makanan ringan untuk buka puasa. Makanya siar, siar Islam sangat eh, sang, sangat kuat ya, di di tataran masyarakat yang paling bawah nah, pendekatan pendekatan wali-wali pen, eh, kita itu pendekatan pendekatannya budaya pendekatan budaya agar lebih apa agar lebih mengakar ya, agar lebih membudayi ya kita juga tidak pernah tahu bahwa syiar agama juga kadang tidak melulu berupa ibadah siar agama kadang banyak akulturasi dengan budaya ya budaya nih sunan gunung jati ketika ada momentum sekatenan kita nggak tahu sampai sekarang kita nggak sekatenan itu apa sih sebenarnya syahadaten jadi ada pertunjukan seni anak anak gending anak apa namanya ya musik tapi tiketnya itu harus baca syahadata. Itu kita nggak pernah tahu. Dulu wali-wali kita mensyarkan Islam melalui jalur budaya. Ini yang sangat mengakar di masyarakat hingga hampir mayoritas ya mayoritas di Jawa seluruhnya Islam. Kita nggak tahu prosesnya. Temu-temu kita bawa pentungan sweeping alor nidul. Pengennya Islam yang kafah. Pengennya Islam yang sempurna. Padahal pendekatan wali-wali kita dulu pakai budaya. Susah mengislamkan orang pada zaman itu. Kita sudah tinggal enaknya saja. Okay. Maka perlihatkanlah wajah Islam yang, meng, apa namanya, yang mengakomodir. Yang memberikan ruang pada budaya sebagai apa? Bukan sebagai, uh, bukan sebagai tonggaknya tapi sebagai me media untuk pendekatan dakwah. sebenarnya kita di samping alim fikih juga fikih hukum juga harus alim fikih fikih dakwah. Bagaimana tata cara dakwah? Untuk ada pendekatan-pendekatan. Nah ini termasuk juga pendekatan Islam, syiar Islam. Ketika orang berbondong-bondong takjil, ya. misalkan ngabuburit. Loh, terus, terus ada yang bilang, oh kalau takjil itu banyaknya anak-anak muda pacaran, yo iya banyaknya anak muda-muda, kadang -muda. nggak pakai kerudung gimana itu, kan tinggal tinggal kita dakwai, lahan sudah ada tinggal kita masuki, kan begitu, lahan sudah ada kita tinggal masuk, ya dakwah nggak sesimpel yang kita pikirkan, harus begini harus begini orang nggak nggak akan bisa kita paksa untuk menerima kebenaran yang tidak kita sampaikan dengan baik. Faqul Amr, engdika siapa Amr Ibnu Maimun. Amr bin Mu'ammar al-Audy Abu Abdullah wa yaqul Abu Ayyah al-Abid al-Mashhur. Wathaqahu al-Muhadditsun. Ini ulama thiqah menurut muhadditsun innahu thiqah. Sehingga riwayatnya diterima wakilah bantaq terlebih tadi. Karena, orang-orang ashabu Muhammad, sahabat-sahabat kanjeng Nabi Muhammad saw, ikut aja lah nyempet-cepetakan, ikut ajalan nasi ikut cepet cepete Menungsa ya menungsalui, cepet-cepet ya menungsa apa nih iftaran apa nih buka puasane, wa abdo Lan luih ngeri-ngeri, wa abdo ahum luhih ngeri-ngeri An ini, anas apa nih Sahuran sahur. Adatnya para sahabat kancing Nabi ya, kalau apa buka puasa ya paling cepat, kalau sahur ya, pokoknya paling paling belakangan. Wah ini nama akhir, ya ini hikmah Pak Iday. Kenapa wah ini nama akhir? Angin pemasinnya dan apa mengakhirakan soposok ini? utawa ukhira dan akhirakan apa asahuro utawa akhara mengakhirakan sahur. puasa. Kenapa harus takhir? Ya karena agar puasanya kuat. banget banget puasa supaya tidak membuat berat. Fatuk ida mengko dadi ngapesaken apa juh tuh An kafirin saking anduh saking lakoni akeh minat taati saking ketaatan-ketaatan. Kalau tidak di tidak diakhirkan nggih nanti dia bakal kekurangan energi untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Waqtkan lan teman-teman ana baina sahuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara waktu sahure kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solatihilan antara nih solatih kancing Nabi. Berarti subuh atau khabria subuh. Ikut qadru sina ayat. Ikut sakadar 50 ayat. 5 ayat sing wasat bela yang yang medium saja kayak apa hmm, surat anas kali 10 berarti 1 menit kali kali 50 misalkan ya hampir satu jam misalkan misalkan tinggal kalkulasikan saja sekedar bacaan kita yang tawawasit ya yang mau bacaan yang bacaan yang tawas medium saja yang nggak cepat yang nggak lambat juga kadarnya 50 ayat siang mutawasid juga bukan ayat sing dawa kayak ayat kursing wa in nama ajal mestine buka puasa karena apa soposohim alfitroeng buka puasa karena apa li juga karena sedek kelaparan wa jalan Haus ikurubba madhur Kadang-kadang membuat bahaya Biklan Wong Ya karena kalau terlalu, terlalu lama Menahan haus dan menahan lapar Bisa menimbulkan Bahaya Karena Allah sudah menetapkan ya, Menetapkan Bahwa puasa Ya waktunya segitu ya, Sudah menetapkan Bahwa puasa Waktunya segitu Bahkan ada ulama yang berpendapat maksimum puasa adalah 17 jam. Sama seperti yang terjadi waktu puasa di sebagian besar jazirah Arab. Atau waktu puasa Mekah ya 17 jam. Maka ketika ada negara yang melebihi puasa 17 jam. Maka diperbolehkan untuk buka puasa sebelum hurubush Shams. Kan ada di bagian Antartika yang... Waktu malamnya hanya satu dua atau tiga jam saja, bahkan bisa puasanya 20 jam. Berarti waktu buka hanya empat jam di beberapa negara yang dekat dengan Kutub Utara ada Denmark Islandia dan bahkan di Antartika kan ada penduduknya juga di situ. Itu bahkan waktu malam hari hanya dua jam. Maka Syekh Ali Jum'ah berpendapat waktu yang ditetapkan untuk puasa Yang ikut pada zaman Nuzul ayat ayatnya zaman kanjing Nabi kanjing Nabi ya di, di Haromen waktu di Haromen maksimum adalah 17 jam, maka un, meleb, ketika ada yang melebihi 17 jam ya ikut haromen saja ketika melebihi lo ya enaknya Islam ketika kurang daripada 17 jam ya nggak perlu digenapin sampai 17 jam, misalkan kita 14 jam, misalkan ya setengah lima sampai jam Setengah enam lebih seperempat berarti berapa? Setengah lima tambah seperempat lima, dua belas, dua belas, tiga belas seperempat jam. Ya nggak perlu nambahin sampai tujuh belas, perlu. Ini kan istihadiah juga. Dan Aljuwal atas kalau terlalu lama juga bisa membuat bahaya pada tubuh. Walawajamongko wajah itijah wajah kang kuat itu mau cut ila itu nafasi maring memperpanjang nafas. Terkesini memperpanjang e, puasa. Atau, maksudnya nafas. Ya begitu e, ungkapan ya. Ungkapan nafas saya nafas saya sudah senin kemis. Maksudnya sudah sangat letih kan begitu. Memperpanjang nafas. Terkesini jual atas e, memperpanjang nafas lidalika li maring al jual Gak perlu untuk memperpanjang lapar dan haus kurbata karena ya memperpanjang bukan malah bukan malah apa bukan malah takqorut dikiranya kalau ah saya tambahin ah sampai jam 10 saya masih kuat kok dikirain masih ber, masih masih bernilai ibadah padahal bukan nilai ibadah orang kanjeng nabi sama gusti allah menyuruh kita bahkan untuk tak takjil untuk memper mempercepat karena kita nggak tahu syariat itu pasti ya jangan insya allah lagi sudah pasti membawa kemaslahatan apa yang sudah diatur syariah pasti membawa kemas kemaslahatan waktunya huru busames ya sampai huru busames kita tidak pernah tahu apa bahaya di balik Uh, apa bahayanya jika kita melebihi hurufusama Atau meninggalkan tajil fitri kita nggak pernah tahu sebegitu juga kita nggak tahu kalau kita tidak pernah puah puasa apa sih masalah ya, masalah yang ibudiah uh, jelas kita mendapat bahaya. masalah yang non ubudiah yang gue rumah doh non misal bagi kita kan banyak juga ternyata, eh menimbulkan rasa empati, eh mengekang hawa nafsu dari bertindak maksiat dan seterusnya, kita kan enggak pernah tahu. Wakot ru'yalan teman-teman <-tuh> dan tinggalin, sopobakdu is salafi sebagian tiang-tiang baguse salaf. Tiang-tiang terdahulu yang bagus. Ya kulit mangan fisuki yang dalam pasar, tak mangan tenggene pasar niku ya kita tahu ya bahwa untuk untuk orang-orang uh, yang terpandang atau burofa itu termasuk mimbabi hasanatul abror sayyatul muqorrabin hasanatul abror sayyatul muqorrabin karena pasar ya kita sudah tahu bahwa ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa pasar adalah tempat yang buruk untuk orang-orang baik maka ada beberapa ulama yang berpendapat orang yang sering nongkrong di pasar eh, tidak dianggap sebagai orang yang adil dalam periwayatan hadis tapi sebagian ulama salaf bagian orang-orang soleh salaf itu juga ada yang makan di pasar dengan alasan faqilah mengkodin ucapakan lahumaring ba'at di yang dalam mengkono masalah kok yakulu fisuk kok makanya kok di pasar. Ini kan mengurangi muru'ah kata ya, mengurangi muru'ah. Kan kalau di dalam ilmu mustalah atau ilmu rijal itu bisa bisa mengurangi adalah. Kenapa kok sampai makan di pasar? Faqala ngendi kok sapa ba'at madlul ghani zulmun matul khani utawi ngende ngendene wong Ini nikah asli ini tenggene bab utang ngende ngende bayar utang-utangnya wong sugih. iku zulmun lamun ana wong sugih, duwe utang sanggup bayar orang gelem langsung dibayar iku namanya zalim terse dikiasakan diilhakkan calayan. Ngending ngendene -ngende, wong sugih nganggung bayar hutang orang kita sudah mampu buka puasa dimanapun kita berada. ya harus cepat-cepat buka puasa masih begitu loh. Dikiaskan ke sama, o, sama kondisi orang kaya yang punya hutang, maka sesegera mungkin harus dibayar meskipun belum jatuh jatuh tempo. Misalkan, apalagi sudah jatuh tempo, maka ya sudah berposisi sebagai perkara yang wajib. Nah, Bakhdul Bakhdus Salaf Bakhdudur Rafais Sala mengatakan ya dimanapun kalau bisa takjil, ya dimanapun baik ning pinggir sawah ketika pas waktu itu misalkan ada kesibukan, ya di situ juga untuk takjil dimanapun kita berada. Meskipun ya sesekali saja ya jangan sering-sering juga apa karena kita kalau sudah dianggap dipercaya atau menjadi hakam yang, je, yang jadi uh, rujukan bagi masyarakat, ya jangan sering-sering makan di luar, karena makan di suk atau makan di, di suk, ini ku ngirangi adalah tenggini periwayatan ngirangi muru'ah tapi ya nggak apa-apa sesekali ya, kalau punya kesempatan pas lagi di jalan di pinggir jalan kebetulan ada warung yang buka untuk menyediakan orang yang berbuka puasa yang langsung saja di situ. Alfaslur